Welcome to my channel Piltom 52 Sebelum kita mulai pelajaran Klik tanda subscribe Lalu klik lonceng Selamat pagi anak-anak Mari kita mulai ya Belajar online itu menyenangkan Bersama Pak Ari Oke hari ini kita akan membahas tema 1 tema dua Hewan Sahabatku Pembelajaran keenam 6 PJOK Bahasa Indonesia dan PPKN Oke Bahasa Indonesia Perhatikan baik-baik Kelawar, hewan ini memiliki fakta yang menarik Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik lebih baik daripada manusia Berikut fakta dari kelelawar yaitu Kelelawar merupakan hewan mamalia Tubuhnya sangat bersih Pada umumnya kelelawar memiliki satu anak dalam satu tahun Kelelawar hidup 20-30 tahun Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman Kotoran yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut terdapat beberapa bakteri dan organisme lain yang menggantungkan hidupnya. Oke, jadi di sini kita sudah mengetahui ya kelelawar ya dan peranannya sangat besar bagi ekosistem. Oke, kita lanjut kembali ke pembahasan berikutnya hiu gergaji. Hiu Gergaji hidup di Danau Sentani Hiu Gergaji dikenal dengan nama Pari atau Hiu Sentani Karena memang hidup di Danau Sentani, Papua Hiu Gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi Gergaji Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri Tubuhnya berwarna kabu-abuan dan ramping Ia dapat berenang dengan cepat Tugas, setelah mendengarkan bacaan berjudul Hiu Gergaji, sekarang kalian harus 1. Menemukan ide pokok pada tiap paragraf, 2. Membuat kesimpulan dari teks yang kalian dengar. PPKN Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, dua rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil tiga tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja Tugas, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Dan apa pendapatmu tentang sikap Edo? Ya, semuanya itu kalian kerjakan di buku tulis, di foto dan kirimkan ke jawab Pak Guru ya Perhatikan lambang burung Garuda dan sila-sila dari Pancasila ini ya ada lima sila ya Kalian bukan hanya harus diapalkan saja ini ya tetapi harus diamalkan ya dilakukan dalam perbuatan sehari-hari Oke kita lanjut ya Sila terakhir Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut satu, Perilaku yang adil harus diterapkan Baik di bidang ekonomi sosial dan politik 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia sekarang perhatikan kembali ya, yang teks bacaan tadi, si Beni bagaimana ya. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkahnya sumber hewani. Sebagai sumber makanan Pokok manusia Bersikap adil Menghormati hak-hak orang lain Suka memberi pertolongan Tidak boros Tidak bergaya hidup mewah Tidak merugikan kepentingan orang lain Suka bekerja keras Dan menghargai hasil karya orang lain Adalah merupakan contoh penerapan Sila kelima Baiklah Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol subscribe, like, berikan share, and komen ya. Oke, ciao.